Inilah jembatan pertama yang dibangun dengan printer tiga dimensi yang berada di Amsterdam, Belanda. Jembatan ini baru dibuka untuk umum setelah mendapat izin dari Ratu Belanda, Ratu Maksima. Jembatan baja anti-karat ini memiliki panjang 12 meter dan lebar 6,3 meter. Jembatan bernama The Bridge diklaim sebagai jembatan logam pertama di dunia yang dibuat menggunakan printer tiga dimensi. Jembatan ini merupakan karya perusahaan teknologi pencetakan logam tiga dimensi, asal Belanda MX3D. Sementara desainnya dirancang oleh Joris Larman Lab. Pembuatannya sendiri berlangsung selama enam bulan, yang dicetak oleh empat robot dengan berat enam ton.